Selanjutnya teman-teman, untuk mengetahui apakah KD sudah tercapai atau belum, maka tentunya akan ada tanda-tanda ya, akan ada perilaku yang nampak oleh guru yang menunjukkan bahwa kompetensi dasar tersebut sudah tercapai. Nah, itulah yang dinamakan dengan indikator, teman-teman. Jadi bahwa indikator ini uh, mencakup sikap pengetahuan dan kecakapan tetapi merupakan uh, penanda pencapaian KD ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, uh, indikator ini perlu dirumuskan, teman-teman. Kalau SK dan KD itu merupakan uh, sesuatu yang sudah ditentukan oleh um, pemerintah dalam kurikulum, nah, indikator yang merumuskannya adalah guru. gitu Nah, maka uh, kita harus lebih tahu gimana caranya merumuskan indikator. Yang perlu dipertimbangkan ketika merumuskan indikator adalah lihat tuntutan kompetensinya, ya, yang tadi ada di dalam kata kerja operasional atau KKO ya. Tuntutan kompetensi ini ada di dalam KD. Kemudian teman-teman pertimbangkan karakteristik mata pelajaran eh, para santri, kondisi para santri dan eh, madrasah kita. Ya, dan selanjutnya adalah potensi serta kebutuhan dari para santri, masyarakat dan lingkungan daerah. Jadi kita munculkan indikator itu sesuai dengan eh, kondisi keadaan kita. Maka setiap madrasah Satu dengan yang lainnya Tentu memiliki kondisi Karakteristik dan Kebutuhan yang berbeda Satu sama lain Oleh karena itu Idealnya gitu ya, Idealnya setiap guru Menentukan Indikator sendiri-sendiri Yang bisa jadi Atau mungkin sekali berbeda Antara satu madrasah dengan madrasah yang lainnya Seperti itu ya Nah Teman-teman uh, bisa melihat bahwa kita pernah me uh, mendengar ada perbedaan istilah antara indikator pencapaian kompetensi dengan indikator penilaian. Nah, ini sebagai informasi saja bahwa yang kita sedang bicarakan saat ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Di mana indikator ini atau tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang dibuat atau ditentukan oleh guru untuk dapat mencapai kompetensi dasarnya nah, sedangkan kalau indikator penilaian itu adanya di mana di tahapan evaluasi betul sekali bahwa dia digunakan untuk menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal juga sebagai indikator soal Nah teman-teman sebenarnya fungsi indikatornya apa sih gitu ya Nah Indikator sendiri selain tadi sebagai penanda pencapaian kompetensi Dia juga sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran Jadi nanti teman-teman uh, uh, Supaya tidak terlalu lebar pembahasan materi gitu ya Maka dibatasi dalam indikator Sehingga nanti itu juga yang akan dievaluasi gitu ya Nah kemudian dalam mendesain kegiatan pembelajaran juga demikian Kegiatannya apa sih? medianya mau yang dipakai apa, dan kemudian model belajarnya seperti apa, itu kita melihat atau mengacunya pada indikator. Supaya apa? Supaya nanti yang muncul, yang tampil, itu memang benar-benar sesuai dengan indikator yang sudah kita tetapkan. Gitu ya. Kemudian, indikator juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, maka yang tadi saya bilang, supaya tidak terlalu lebar, supaya tidak terlalu luas pembahasannya, Uh, yang dituangkan dalam bahan ajar, maka uh, kita harus membuat atau menentukan indikator uh, pencapaian kompetensi lagi. Nah, juga indikator berfungsi sebagai um, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Karena kita sudah menentukannya di awal, maka nanti uh, di akhirnya seperti apa ya, gitu ya. Uh, bagaimana kita akan mengevaluasinya ya menggunakan teknik apa instrumennya seperti apa gitu nah ini based on indikator yang sudah kita tentukan Baik ketika mengembangkan indikator teman-teman harus memperhatikan beberapa hal yang pertama bahwa ketika mengembangkan indikator uh, yang harus dipahami adalah uh, indikator ini mengakomodasi kompetensi yang ada di dalam kompetensi dasar jadi uh, sudah mewakili belum gitu ya uh, indikator ini sesuai dengan kompetensi dasarnya ya, kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional ya, jadi teman-teman harus melihat juga uh, tingkatan kata kerja operasional yang ada di dalam KD Nah selanjutnya sekurang-kurangnya mencakup dua hal yaitu adanya tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi jadi dalam indikator itu juga sama um, terdiri dari dua komponen atau dua unsur yaitu unsur kata kerja operasional dan unsur tingkat kompetensi. Baik selanjutnya setelah kita mampu menganalisis keterkaitan antara SKL, SK dan KD maka um, Tugas kita selanjutnya adalah menentukan indikator pencapaian kompetensi sebagaimana saya sebutkan tadi di atas ya. Bahwa ketika kita menentukan IPK, yang perlu dipertimbangkan adalah tiga hal ini teman-teman. Silakan baca di dalam bahan hajar yang sudah saya uh, lampirkan ya. Yaitu um, Tuntutan kompetensi yang ada dalam KD, yaitu kata kerja operasionalnya. Nah, jadi sudah kita pahami ya, kemudian karakteristik mata pelajaran dan potensi serta kebutuhan peserta didik. Nah, kata kerja operasional ini teman-teman, biasa kita uh, peroleh atau kita uh, ambil dari uh, sebuah taksonomi yang disebut dengan taksonomi Bloom. Bahwa taksonomi Bloom adalah struktur hirarki yang mengidentifikasi kompetensi seseorang dari tingkat rendah hingga tinggi secara sistematis. Kenapa dinamakan taksonomi Bloom? Karena uh, ini ditemukan oleh Benjamin Samuel Bloom ya pada 1956 uh, yang digunakan untuk tujuan pendidikan bahwa uh, Bloom mengidentifikasi tujuan pendidikan itu terbagi menjadi tiga yaitu uh, tiga domain ya yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah waktu itu si Bloom ini melihat bahwa um, biasanya e, nampak waktu itu tujuan itu apa e, evaluasi itu atau e, e, penilaian itu ya kebanyakan e, mengacu pada ranahnya kognitif saja gitu loh afektif dan psikomotornya kok diabaikan gitu ya maka saat itu belum mencreate e, men ya e, sebuah taksonomi ya di mana di dalamnya apa ada e, kata benda atau uh, tingkat kemampuan yang dimiliki oleh uh, peserta didik gitulah ya, yang harus dimiliki oleh peserta didik dimulai dari uh, pengetahuan uh, kemudian uh, komprehensi aplikasi analisis sintesis dan evaluasi. Nah, selanjutnya um, ada proses kognitif belum kemudian direvisi oleh muridnya yaitu Anderson dan Krathwohl dengan um, menambahkan unsur kreasi di atas evaluasi jadi menurut Gradwall dan Anderson ini bahwa tingkat kognitif tertinggi adalah mampu menciptakan tidak hanya sekedar mengkritik atau mengevaluasi Ya, jadi level pertama adalah Um, mengingat ya di mana merupakan unsur terbesar di sini ya uh, recall facts and basic konsep jadi bagaimana mengingat kembali kemudian uh, mengetahui sesuatu ya uh, mengulang menyatakan atau menyebutkan gitu ya nah ini adanya di uh, level 1 nah kemudian uh, selanjutnya um, pada level memahami atau understand Uh, di mana di dalamnya ada explain ideas or concepts Jadi teman-teman uh, ketika sudah bisa uh, di level kedua ini Maka uh, santri itu sudah tahu dan dia sudah lebih paham tentang sesuatu gitu Sehingga ketika ditanya dia sudah bisa menjelaskan lebih banyak lagi gitu ya Sudah bisa mendiskusikannya ya Kemudian bisa mengidentifikasi sesuatu ya sehingga dia bisa mengkategorikan, melaporkan, juga bisa menerjemahkan. Ini adanya di level C2. Ini disebutnya C1, C2, dan terusnya. Nah, kemudian di level 3 atau C3, santri bisa menerapkan, teman-teman, apply. ya Bahwa di sini ada use information in new situations. Jadi, bahwa bagaimana... Pemahaman yang tadi dimiliki oleh santri itu bisa diterapkan pada um, kehidupan sebenarnya, misalnya, ya sehingga dia bisa mem mem memanfaatkannya, mendemonstrasikannya, kemudian memutuskan sesuatu, membuat jadwal dan seterusnya. Ini apply. Nah, di level C 4 uh, santri bisa analyze atau menganalisis ya, sehingga. Dia bisa meng, uh, membuat satu hubungan antara berbagai uh, pemahaman atau berbagai ide Misalnya uh, dia bisa meng, menghubungkan, membandingkan ya, Kemudian bisa menguji juga ya, uh, di level C4 ini Di C5, um, santri bisa mengevaluasi teman-teman jadi bagaimana justify a stand or decision. Jadi bagaimana dia juga bisa membuat sebuah keputusan, membuat kritik, membuat evaluasi, uh, dan memberikan argumentasi tentang sesuatu. Sampai kepada level C6, yaitu create, bagaimana santri bisa membuat sesuatu yang baru, sehingga apa yang dianggapnya itu tidak baik, itu dia perbaiki dan dia buat sesuatu yang baru. Inilah teman-teman menurut... Uh, Anderson dalam taxonial room yang direvisi Teman-teman lihat dalam KD, KD-KD itu tidak lebih daripada C1 dan C2 Kalaupun tinggi itu ada di C3 Tapi boleh teman-teman analisis bunyi KD di MDTA itu kira-kira sampai di C mana? C1 atau C2 atau sampai C3 Sepertinya tidak ada yang sampai C6 Kenapa demikian? Karena MDTA dianggap e, merupakan e, level dasar yang akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu di MDTW dan MDT. Kira-kira demikian. Nah, berikut adalah kata kerja operasional yang bisa digunakan dalam e, merumuskan e, indikator e, pencapaian kompetensi di MDTA. Baik, kita ambil contoh e, untuk membuat IPK dari sebuah KD. Kita ambil salah satu uh, bunyi kompetensi dasar Yaitu mata pelajaran Al-Quran ya, Standar kompetensinya Yang pertama ya, memahami surat al qariah Nah, kompetensi dasarnya Kita akan mengambil titik 1.3 contohnya Yaitu menjelaskan kandungan surat al qariah secara sederhana Teman-teman lihat bahwa uh, KD uh, ketiga ini merupakan uh, tingkatan kompetensi tertinggi di dalam SK tersebut. Kenapa? Karena sebelumnya santri diminta untuk hafal surat al ya, dengan fasih dan tertil. Kemudian KD uh, berikutnya, yaitu santri bisa menerjemahkan surat Al-Khariah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, maka dalam kode ketiga, yaitu Uh, santri diminta bisa menjelaskan kandungan surat al-qur'an secara sederhana. Bagi contoh, yang tadi kita sebutkan bahwa um, SK pertama yaitu memahami surat al-qur'an. Ya. teman-teman lihat dalam bunyi SK maupun KD ataupun IPK, ya, itu uh, terdiri dari dua unsur, yaitu kata kerja operasional, ya, yang berwarna kuning. Nah, kemudian uh, ada yang berwarna hijau, yang merupakan unsur materi. Jadi setiap kali kita melihat SK, KD atau IPK, maka uh, terdiri dari dua unsur. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman lihat bahwa SK-nya memahami surat al-qoriah. Dari kata memahami itu, kita tahu ya, levelnya ada di mana? Iya, benar sekali, levelnya adalah di C2. Ya Jadi, tuntutan untuk standar kompetensi di kelas 3 ini, Al-Quran, ya, bahwa santri bisa memahami. Nah, oleh karena itu, bunyi KD-nya yaitu menjelaskan kandungan surat Al-Quriyah secara sederhana. Nah, bunyi KD ini kan sudah given ya, sudah diberikan oleh, uh, sudah ada gitu dalam uh, regulasi. Jadi tidak kita buat sendiri. Nah, uh, menjelaskan ini uh, juga adanya di ranah C2 yaitu apa apa yang dijelaskannya Itu kandungan surat Al-Qariah uh, yang dijelaskan secara sederhana. Nah, untuk membuat IPK-nya, teman-teman, kita mulai dari uh, C1 dulu, yaitu uh, dengan menyebutkan makna surat al qariah yaitu menyebutkan ini e, kata kerja operasional yang bisa e, bisa diukur ya dimana nanti ketika penilaian hasil akhirnya e, santri bisa menyebutkan dalam bentuk soal tes gitu ya apa yang disebutkan yaitu makna surat al qariah Tetapi ini hanya sekedar merecall teman-teman atau mengingat kembali Nah, sedangkan tuntutannya adalah sampai mereka bisa menjelaskan. Oleh karena itu, kita buat IPK satu lagi di mana uh, tuntutan in, apa indikatornya adalah bisa menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan makna surat Al-Qari'ah berdasarkan tafsir kemenak RI misalnya. Kenapa? Karena uh, di dalam uh, IPK ini menjadi lebih detail dan menjadi lebih komprehensif ya kenapa? karena menggunakan tafsir kemenak RI nah ini salah satu contoh bagaimana kita menyusun indikator pencapaian kompetensi yang memang uh, dituntut oleh guru untuk membuatnya demikian teman-teman nanti kita bisa latihan uh, dengan menyusun IPK dari KD-KD mata pelajaran yang lain dengan prinsip yang sama Oke okay, teman-teman, di sini ada uh, latihan di mana setelah kita menyusun IPK, ya, kita ingin melihat keterkaitan antara kompetensi-kompetensi uh, yang sudah ditentukan tadi, yaitu antara SKL, uh, SK, KD, dan IPK yang sudah dibuat, kemudian kita hubungkan dengan materi pembelajaran, uh, kegiatan pembelajaran, dan bagaimana rencana penilaiannya di akhir. Kenapa demikian karena SKL sampai IPK ini merupakan unsur tujuan atau goals ya tujuan pembelajaran Nah bagaimana materi pembelajarannya dan kemudian bagaimana merealisasikannya ya itu ada di uh, prosesnya kemudian bagaimana nanti bisa melakukan evaluasi atau penilaiannya dan itu semua harus direncanakan nah, dengan menggunakan format kolom seperti ini teman-teman bisa mencoba melihat keterkaitan antara berbagai komponen yang ada di dalam kurikulum MDTA Di sana ada SKL ya Tuliskan saja SKL-nya mata pelajaran apa, kelas berapa gitu ya Kemudian SK-nya apa Nah KD-nya di kolom 3 ini ya KD-nya ini adalah uh, bunyi KD disertai dengan tahapan berpikirnya Ya misalnya Hafal Surat al qadar gitu ya. Ini adalah tahapan berpikirnya di C1. Sedangkan bagaimana bisa menerjemahkan, bagaimana bisa menjelaskan, ini adalah di mana di ranah C2 misalnya. Nah kemudian kita buatlah IPK-nya daripada KD-KD tersebut. Jika KD-nya ada di ranah C1, maka membuat IPK-nya cukup uh, di tahapan berpikir C1 juga, ya. Uh, dan jika Kd-nya ada di ranah c2, maka tahapan berpikir di IPK-nya kita mulai diruntut dari mulai c1 sampai ke c2 sesuai dengan tuntutan daripada kd-nya. Gitu ya? Oh ya teman-teman, IPK itu uh, ketika uh, apa ya? Uh, menyusun IPK, maka yang perlu diperhatikan adalah minimal satu kd adalah dua butir IPK gitu teman-teman ya, nah uh, apalagi kalau misalnya tuntutan uh, uh, tahapan berpikir di KD-nya adalah di C 2 otomatis IPK-nya juga bisa jadi lebih banyak gitu ya. Oke, okay. nah uh, sampai di IPK sini ya kita melihat uh, materi pembelajarannya. Sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa uh, materi pembelajaran itu sebenarnya ada bunyinya di mana? Ada bunyinya di dalam. Uh, kompetensi dasar tersebut, gitu ya. Uh, dan ketika materi pembelajarannya seperti itu, bagaimana kegiatan pembelajarannya, gitu ya. Nah, teman-teman silahkan menuangkannya di dalam kolom kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan menggunakan berbagai metode yang teman-teman biasa gunakan. Ada metode ceramah, diskusi, uh, brainstorming, ya, demonstrasi dan seterusnya, ya. Sehingga teman-teman bisa uh, uh, apa, mendapatkan uh, deskripsi yang lebih jelas untuk bisa mencapai uh, indikator pencapaian kompetensi tersebut. ya Nah selanjutnya, teman-teman juga uh, harus merencanakan penilaiannya. Kenapa demikian? Karena uh, uh, kita tahu bahwa bagaimana menilai itu sesuai dengan bagaimana tuntutan dari kompetensinya. Kalau kompetensinya pengetahuan, maka nanti rencana penilaiannya menggunakan tes gitu ya, tes tulis. Nah, tapi kalau misalnya mereka e, dalam kadenya dipinta e, afektif, sikap atau e, keterampilan, maka rencana penilaiannya pun sesuai dengan tuntutan daripada bunyi KD tersebut. Oke, okay, saya kira dari sini teman-teman bisa ya menyusun analisis tujuh komponen kurikulum yang ada di MDTA. Insya Allah bisa ya, semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.